USD Swiss franc bearish, cari sinyal valid bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/Swiss Franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.91875, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.92187. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081